dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslar tentunya. Baiklah para untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di kabar pertama kita mulai dengan judulkan saat Bapak Bilar meeting bareng dengan Rudy Salim bersebet. Kita selalu mendoakan yang terbaik pastinya buat Bapak B, mudah-mudahan segala urusannya dan proyek terbarunya Tentunya selalu diberikan Kelancaran dan kesuksesan Amin Dan persahabat ya Pastinya warga konon selalu menantikan Selalu menunggu kejutan itu Yang disuguhkan oleh Rizky Bilar Bismillah Proyek apapun Bisnis apapun yang lagi dikerjakan Semoga lancar Amin Kemudian juga persahabat berikutnya Kita simak divaksikannya Marwah FC Dua jam yang lalu mengunggah potret Kebersamaan tim Marwah di sini ada postingan Papa Bilar juga yang lagi tersenyum manis. Aduh masyaallah par sahabat. Senyumnya manis banget ya hingga komentar pun begitu banyak diberikan. Di antaranya par sahabat dari akun Instagram rusdiana313 mengatakan masyaallah tabarakallah. Amin ya rabbal alamin. Ada juga par tanggapan lain dari Nur Laila 2550 mengatakan Masya Allah, Allah, Papa El selalu bersama orang-orang baik Alhamdulillah persahabat selalu bersyukur melihat idola kesayangan kita selalu bersama orang soleh dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan tentunya begitu banyak doa baik, begitu banyak orang yang tentunya mensupport, mendoakan dengan tulus kepada idola kesayangan kita tetap support, tetap dukung yang terbaik buat Leslar Family kemudian juga persahabat berikutnya ini ada kabar yang lagi rame banget diperbincangkan mengenai ada akun haters persahabat ya. Ini akun haters yang diunggah oleh salah satu fanbase Lesnar bagi Singapura. Di sini ada kalimat caption yang ditulis, Tolong blog dan report akun ini atas nama nazu.ju. Akun ini baru berdiri tanggal 4 April dan akun dia satu lagi pakai nomor yang sama akun atas nama bersih bersih.hashtag. Dibikin sama bulan 5 Februari, ayo segera report palingan mereka itu juga yang iri lihat LE trending, jadi pada sakit hati puasa puasa ngomongin kayak orang mabok persahabat ya. Kita lihat postingan dari Nasution ini. Ini beberapa tentunya kalimat postingan persahabat ya. Salah satunya ada postingan. Fanbase sudah sepakat tidak ada aktivitas LE yang akan kita trendingkan karena fanbase tahu sedang dimanfaatkan. Rencana jika lagu cover Lesti akan kita trendingkan seperti insan biasa, tapi karena lain hal kesepakatan di grup fanbase, kita stop mentrendingkan aktivitas di LE. Kita akan mentrendingkan lagu Lesti di luar LE. Itu tentunya kalimat yang membuat geram semua warga Konoha. Begitu banyak tanggapan komentar, persahabatnya, diantaranya dari Sana Deva mengatakan, dia siapa sih, so ngatur begitu? Ada juga tanggapan lain dari Mamun 21 tetap dukung semua lagu Bunda Les, baik di LE dan 3D. Gilir-gilir putarnya, yuk semangat. Mungkin dia kurang minum air putih nih, persahabat, ya Kita tentunya harus fokus semangat, jangan sampai dibuat pecah belah oleh orang-orang yang tentunya iri dengan Leslar, ini salah satu akun yang ingin mempecah belahkan fanbase Leslar semangat untuk warga Konoha Bang Mimin yakin, kita semuanya tentunya orang baik semuanya tentunya tulus mensupport karya Lesti maupun Rizky Billar. kemudian juga untuk berikutnya persahabat, jangan lupa dukung Bunda Lesti di ajang SCTV Music World 2023, tahan tentunya Bang Mimin mengingatkan buat kita semuanya jangan sampai lupa untuk mendukung memvoting Bunda Lesti Di ajang SCTV Music World 2023 Dan untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop Kita gaskan, kita tentunya buktikan kekompakan dan kesalitan kita Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memborong piala penghargaan SCTV Music World 2023 Semangat pokoknya untuk kita semuanya